Seringnya ku berpikir sampai pernah Tak kutemukan ku temukan jalan keluarnya Jika Buang. Jangan memaksakan ini jika memang bukan yang ini, karena sesuatu yang peka buat kita jadi masalah. Yang ku mau hanya dirimu, tapi tak begini. Ke Semua berjalan seperti yang ku mau. Jangan memaksakan ini jika memang bukan yang ini, karena sesuatu yang peka buat kita jangan. Tapi tak begini keadaannya yang ku mau Selalu denganmu Jika Tuhan mau begini Rubahlah semua jadi yang ku mau Karena ku ingin semua berjalan Seperti yang ku mau Keadaannya yang ku mau selalu denganmu. Jika Tuhan mau begini, ubahlah semua. Jadi, yang ku mau, karaku ingin semua berjalan seperti yang ku Karena aku ingin semua berjalan seperti yang ku.